Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Tukang Jahit ya. Pada kesempatan ini saya akan menjahit lurus ya. Ini khususnya untuk pemula ya. Dan tentangannya ini kita harus refleks ya caranya. Saya akan coba Menjalankan mesinnya seperti ini ya. Ini cara menjahit lurus ya, seperti ini ya, minyak sepatunya jangan penjang aja ya. Ini pelan-pelan ya, ini untuk pemula ya. ya. Dan ujung sepatu ini ya harus pas ya ini. Seperti ini ya. Ini cara menjahit lurus ya. ya, keren. Ini jalan yang ketiga ya. ini ya, cara menjahit lurus ya, untuk pemula ya wah, oh, tidak minyaknya jangan renceng-renceng ya dan setelah lurus kita bikin bengkok ya atau jejak seperti ini ya tadi kan lurus sekarang bikin zigzag nya ya seperti ini tadi lurus ini sekarang bikin siksaknya ya Jadi agak agak dipegang polinya ya, bantu dengan tangan mutarkan ini. bagi pemula ya untuk yang mau belajar menjahit ini. Ini ya terus sampai habis ya. Kita memutarkan ini sepatinya diangkat ya. Seperti ini hasilnya ya Itulah cara menjahit lurus ya Untuk pemula khususnya Yang belajar menjahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh